Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang Cara membedakan perkutut keturangan jantan dan betina. Berikut adalah pemaparan kami Dari tuntunan yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat Bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu spiritual Jawa kuno Cara membedakan burung perkutut lokal jantan dan betina khusus pemula sangatlah gampang. Pemula biasanya bingung untuk membedakan jenis burung perkutut lokal jantan dan betina ini. Karena dari tutur negara yang kami ketahui, hanya perkutut jantan sajalah yang memiliki tuah katuranggan. bahkan mitosnya memiliki kekuatan kaib tersendiri. Untuk bersikat waktu langsung simak saja penjelasan kami berikut ini. Yang pertama, ekor. Kalau dilihat dari ekor, maka perhatikan ekornya pada saat perkutut berbunyi. Kalau ekornya mengangkat ke atas waktu perkutut berbunyi, maka sudah bisa dipastikan perkutut tersebut jantan. Apabila ekornya tetap tidak bergerak sebab itu berkutut bergunyi maka dipastikan itu betina yang kedua kaki kita perhatikan kaki berkutut kalau kaki berkutut kita pegang dan dia mencengkram tangan kita itu bisa dipastikan jenis jantan tetapi apabila kakinya tidak mencengkram maka sudah dipastikan itu berkutut betina yang ketiga, bubut di kepala. Coba kita perhatikan lagi bubut di kepalanya. Apabila bubut atau bulu di kepalanya banyak, itu perkutut jantan. Dan sebaliknya, apabila rambut di kepalanya sedikit dan rata, bisa dipastikan bertutup betina. Yang keempat, bulu. Dari bulu di tubuh pun kita bisa membedakan antara perkutut jantan dan betina Perkutut jantan biasanya berbulu rapi dan kelihatannya mengkilat Tetapi perkutut betina bulunya agak mengembang dan tidak mengkilat Yang kelima alat lamin Alat lamin burung biasanya dinamakan supit apabila supitnya rapat itu bisa dipastikan berkutut jantan supit yang renggang bisa dipastikan itu berkutut betina karena supit yang lebar biasanya untuk keluar telur yang keenam dari tatap matanya pun kita bisa membedakan mana berkutut jantan mana juga berkutut betina kalau tatapan matanya tajam, itu termasuk perkutut jantan. Nah, itulah cara mudah dan gampang untuk membedakan buruk perkutut jantan dan betina, yang biasanya para pemula pecinta perkutut bingung untuk membedakannya. Sekian, apa yang bisa kami sampaikan? Jangan lupa memberikan komentar dari penjelasan yang kami sampaikan, dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan